Demikian ya kawan-kawan keadaan Yahudi yang benar-benar memusuhi Rasulullah SAW padahal mereka tahu apa yang ada pada diri Rasulullah SAW dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT Terima hmm. kasih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 Ikhwanifiddin, a'azakumullah Masih kita berbicara tentang Yahudi Sampai pada Al-Yahud Al-Ladina hazzabul ahzab Bahawa Yahudilah Yang membentuk Pasukan sekutu Atau yang memberikan Semangat kepada Mereka pasukan ahzab Untuk memerangi bersama-sama Memerangi Rasulullah s.a.w Wa ala alimu s.a بركاته بن رحمه الله وكان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريضة الحيي بن أخطب وسلام بن أبو الحقيق وابو رافع والربيع بن الربيع بن أبو الحقيق وابو عمار ووحوح بن عامر وهوذة ابن قيس Kata Mishab Bahawa yang membentuk pasukan sekutu Bergabungnya Beberapa unsur-unsur kufar Yang pertama Kufar Quraisy, Orang-orang kafir Quraisy, Dan kemudian Yahudi Bani Ghotofan Dan yang ketiga Yahudi Bani Quraidah Ini walaupun kita belum membahas perang Ahzabnya ya Bahkan perang badar saja belum Ya tetapi ini hanya berbicara tentang Yahudi Bahawa mereka juga termasuk Orang-orang yang membikin Atau yang mempengaruhi mereka Agar bergabung untuk memerangi Rasulullah SAW Di antaranya Tokoh-tokoh yang mempengaruhi mereka Dan mengajak mereka untuk bergabung Antara musyrikin Quraysh dengan Yahudi Ghatafan Dan Yahudi Bani Quraidah Adalah Huyaib Ibn Akbar Dan Salam Ibn Abil Fuqayq dan Abu Rafi' dan juga Rabi' ibn Rabi' ibni Abil Hukayq dan Abu 'Amar dan Wahwah -wah ibn 'Amir dan Hawda ibn Qais. Fama Wahwah, Abu Adapun tiga orang tadi Wahwah, -wah -wah Abu 'Amar, dan Hawda adalah dari suku bani Wa'il. Wakana saya rohum min bani Nadir, sedangkan yang lainnya semuanya adalah dari bani Nadir, dari suku bani Nadir. Pada makadimu al Quraish, mereka lah tokoh-tokoh ini yang datang kepada Qurais dan menawarkan kerjasama. Bagaimana kalau kita perangi orang ini bersama-sama, kalian dan orang-orang Yahudi? Bayangkan ya, waalaikumussalam. Mereka orang-orang Yahudi justru meminta bantuan pada musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka ketika datang kepada Quraysh berkata tokoh-tokoh Yahudi tadi, Haulay ahbar Yahud, wahalul ilm bilkitab al awal, fasiluhum adinukum khair amdinah Muhammad. Ketika datang kepada Quraysh maka orang Quraisy merasa kebetulan mereka mendidatangi oleh tokoh-tokoh ahli ilmu katanya ahli, ahli ilmu dalam tanda petik okay. yakni ahli ilmu Yahudi ilmu tentang kitab kitab terdahulu maka mereka berkata ha'ulai ahbaru Yahud ini mereka pendeta-pendeta Yahudi datang ahlul ilmi bil kitabil awal Orang yang berilmu tentang kitab yang pertama, kitab-kitab terdahulu. -kitab Faslum adinukum khair an dina Muhammad tanyakan kepada mereka ini, apakah agama kalian yang baik, yang lebih baik, atau agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satunya mereka hanya menyebut dengan namanya saja, Dinu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fasealuhum akhirnya mereka pun bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi. Kepada pendeta-pendeta Yahudi yang datang Yaitu Khoyai ibn Akhtab Salam ibn Abi Al-Huqaib Dan juga Murafid dan Rabi ibn Rabi Dan juga Abu Ammar dan Wahwah ibn Amir Dan Hawdah ibn Qais Mereka bertanya Dengan pertanyaan Apakah agama kami yang lebih baik? Atau agama Muhammad? Sallallahu alaihi wa'alaikum Perhatikan Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang bertanya? Orang-orang musyrikiin Penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kuburan Orang-orang yang dalam keadaan musyrikin Yang sejak awal, sejak dahulu Yahudi dan musyrikin selalu bertentangan Yahudi mengajak untuk beribadah kepada Allah Sedangkan musyrikin Mensekutukan Allah dengan berhala-berhala Tetapi ketika ditanya oleh orang musyrikin Wahai Yahudi Agama siapa yang lebih baik? Agama kami atau agamanya Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu kata mereka, Kalubal diinukum khairun min diinih. Bahkan agama kalian lebih baik daripada agama dia. Wa antum ahda minhu dan kalian lebih terbimbing ke dalam hidayah daripada orang ini, daripada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Wa mimanit daripada orang ini dengan pengikut-pengikutnya. Subhanallah. Orang Mushrikin dikatakan lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Rasul. Orang-orang Mushrikin dikatakan agamanya lebih baik daripada agama Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jelas ucapan ini ucapan dusta dari mereka, bukan ucapan jujur. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tahu bahawa yang dibawa oleh Rasulullah SAW mirip dengan apa yang ada pada mereka apalagi berita-beritanya persis bukan hanya mirip kalau berita-berita tentang akhirat berita tentang hari kiamat berita tentang para rasul persis sama dengan apa yang ada pada mereka tetapi justru mereka menyatakan musyrikin lebih mendapatkan petunjuk bukankah artinya bahwa musyrikin lebih mendapatkan petunjuk dari ajaran mereka juga iya kan karena di bawah Rasulullah SAW, sama dengan apa yang dibawa oleh mereka yakni ajaran nabi ajaran para rasul Ajaran mengesahkan Allah SWT mereka ngeri. Ehwadilillah, sekolah ternyata karena urusan dunia mereka lebih memuji musyriki. Karena urusan dunia mereka menyatakan musyriki lebih benar. Ini yang namanya pencilat. Ini namanya basa-basi. Hanya sekedar menyenangkan orang-orang Quraisy. Makhluk penahuatulah menurunkan ayatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam tara bil ta kau lihat orang-orang yang diberi kitab mereka justru lebih percaya kepada wa wattagut dan kemudian menyatakan haulaa'i mereka itu lebih mendapatkan petunjuk daripada kalian Itulah ayat-ayatnya Qul mereka orang-orang Yahudi Kata Allah Lihatlah Orang-orang Yahudi itu Mereka diberi kitab Tetapi justru mereka lebih percaya kepada Jibdu wa ta'ud Siapa Jibdu wa ta'ud Di dalam tafsirnya diantaranya adalah Tokoh Yahudi tadi Yang bernama Huyai Ibni Akhtab Itulah Jibdu Dan ta'udnya Khamil bin A'zakumullah Yang percaya kepada Tokoh ta'ud Tokoh Jibdu dari kalangan Yahudi dan menyatakan bahwa musyrikin ahda amanu sabila lebih mendapatkan petunjuk lebih mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus katanya berkata Ibn al-jib tu'indal al Arab ma'ubida min dunillahi tabarakah wa ta'ala al-jib menurut orang orang Arab maknanya adalah semua yang disembah selain Allah taala sedangkan ta'ud adalah kulumah abdalla anilhak semua yang sesat dari kebenaran, semua yang menyimpang dari kebenaran. Wajib al aljibt jubut bentuk jamak dari jibt adalah jubut, sedangkan bentuk jamak dari taqut adalah taqawi. Kalau di naslakumullah Allah sebut mereka mereka tokoh-tokoh sesat tadi dengan jibt atau taqut berkata Ibn Hisham tafsir lainnya dari ayat ini adalah bahwasanya kata Hisham, sampai kepada berita dari Ibni Abi Najih bahwa jib maknanya adalah seher dan tukang-tukang seher, itu jib. sedangkan ta'ud adalah syaitan dan ini tidak bertentangan dengan tafsir yang pertama Tafsir yang pertama, jib adalah uh, yang disembah selain Allah, sedangkan ta'ud adalah yang sesat. Tafsir kedua, jib adalah seher, ta'ud adalah syaitan. Dan masih ada tafsir-tafsir lainnya yang semuanya adalah contoh-contohnya. Semuanya adalah contoh-contohnya. Sehingga berbeda-beda. Ada yang mencontohkan syaitan, itu tahu. Ada yang mencontohkan tukang seher, itu tahu. Ada masukkan ma Semua yang disembah, pokoknya itu adalah taubat. Terusnya, ada pun definisinya kulumatajawazabil Semua yang melampaui batas atau semua yang menyebabkan para hamba melampaui batas, maka dia tahu. Apakah dia syaitan, menyebabkan manusia melampaui batas, maka syaitan tahu. Apakah tokoh penyesat umat Dengan sebab dia semua jadi melampaui batas Itu juga Tawud Atau semua sesembahan-sesembahan Yang menyebabkan para penyembah-penyembahnya menjadi musyrikin Itu juga Tawud Dan ajib Tawud Jib dan Tawud hampir sama maknanya Semua yang menyebabkan manusia menjadi sesat Semua yang menyebabkan manusia menjadi kufur, Menjadi musyrik Maka dia adalah Tawud Ayat berikutnya Dan mereka berkata Orang-orang yang mengikuti jib dan ta'ud Padahal sudah diberi taurat oleh Allah Sudah pernah diutus Rasul kepada mereka Yaitu Nabi Musa Ternyata mereka lebih memilih Lebih percaya kepada jib dan ta'ud Termasuk Jib dan takut dalam bentuk Khoyi ini, Aqtab dalam bentuk Abil Fuaib dan dalam bentuk Abu Anwar dan Wahwa dan lain-lainnya. Dikatakan, Yaqoolun dan mereka berkata, Lilladine kafir terhadap orang-orang kafir Mushrikin. Ha mereka itu lebih mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang beriman. Subhanallah. musyrikin Dikatakan lebih benar daripada Muslimin. Kau nafirin azab musyrikin jelas-jelas menentang Allah, sedangkan kaum Muslimin beribadah pada Allah. Tetapi Yahud menilainya kaum musyrikin lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk daripada Muslim. Dan Allah SWT juga berfirman, Amiyya sudunan nasa'ala ma'atohum Allah min fadlih. Apakah mereka itu Iri kepada manusia Apakah mereka itu Dengki Hasad Atas apa-apa yang Allah berikan kepada mereka Min fadlihi Dari fadilahnya Ini Rasulullah dan para sahabatnya <tuh> beribadah kepada Allah percaya kepada Nabi Musa dan percaya kepada kitab Taurat membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan yang satu lagi musyrikin, kafirin menentang seluruh para rasul menentang Allah SWT menentang kitab-kitab yang terdahulu menentang kitab Taurat dan menentang kitab Jabur dan kitab Injil dan menentang para rasul Nabi Musa dan Nabi Isa musyrikin, kira-kira kalau mau jujur, Yahudi akan lebih membela yang mana? Yahudi akan menilai mana yang lebih baik di antara dua golongan ini? Rasul dan para sahabatnya yang beriman kepada Allah dan para rasul dan beriman pula pada kitab-kitab kita terdahulu atau musyrikin yang menentang seluruh para rasul dan menentang Nabi Musa dan Nabi Isa dan menentang kitab Taurat dan kitab Injil? Kalau mau jujur, kira-kira mana yang akan dikatakan lebih baik oleh mereka? Jelas muslimin harusnya Sebagaimana muslimin pun ketika melihat peperangan dan pertikaian antara Romawi dan Persia Lebih mendukung mana muslimin? Lebih berharap menang yang mana? Romawi atau Persia? Romawi orang-orang Nasrani Mereka menyembah Allah SWT Mereka percaya pada para Rasul, mereka percaya pada kita kepada dahulu sedangkan yang satu lagi Persia penyembah api musyrikin penentang seluruh para rasul dan tidak percaya pada kita pada seluruhnya mana yang lebih diharapkan menang oleh kaum muslimin Hah? tentunya mereka, orang-orang yang masih kenal Allah walaupun ada kekufuran pada mereka tapi mereka masih kenal Allah daripada penyembah-penyembah api musyrikin Persia sehingga mereka berharap ternyata kalah Romawi ya Rasulullah Romawi terkalahkan kata Rasulullah membacakan ayatnya gulibatirrum gulibatirrum fi adnal ardi wa min ba'diqalabihim sayaglibun fi dud'is ini iya Romawi terkalahkan di tempat dataran bumi yang rendah dan berapa lama lagi dia akan menang jangan khawatir dalam beberapa tahun ya ini Romawi kalah tapi sebentar lagi Romawi akan menang dalam beberapa tahun kata Allah SWT maka Nabi menyampaikannya kepada Abu Bakar dan Abu Bakar dengan lantangnya bahwasanya Romawi akan menang saya yakin kata musyrikin tidak bisa tidak mungkin sudah jelas kalah. Tidak akan bisa menang lagi. Katanya Abu Bakar, aku bersumpah dengan nama Allah. Dan aku berani bertarung. Waktu itu masih belum dilarang. Taruhan. Taruhan. Sepuluh tahun lagi akan kalah. Persia dan akan menang Romawi. Boleh kita bertarung. Sampai kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW keliru. Ya Abu Bakar. Be built in sini. Built itu dari 3 sampai 9, tidak sampai 10. 3 sampai 9, kamu ganti. Maka abu bakar datang kepada musyrikin. Aku ralat. Perjanjian tadi. Bukan 10 tahun, 9 tahun. Nggak sampai 9 tahun, akan kalah. Dan aku tambah totoannya. Aku tambah taruhannya. Heran apa nggak heran musyrikin? Aneh. Aneh. Kalau 9 tahun dengan 10 tahun, lebih enak mana kalau untuk taruhan? Sebelum 9 tahun atau sebelum 10 tahun? Dikurangi waktunya menjadi 9 tahun, berarti kan lebih kecil kemungkinannya. Tadinya kemungkinannya 10, jadi 9. 9 tahun, yang tadinya 10 tahun jadi 9 tahun. Kurang satu tahun kemungkinannya. Kalau lebih dari 9 tahun, kalahnya, maka Abu Bakar yang kalah. Padahal kalau bilang 10 tahun, kan 9 ke bawah menang terus. Enggak, kurangi. Tidak sampai 9 tahun akan menang. Romawi. Tambah taruhannya. Ditambah taruhannya, kemungkinan jadi berkecil. Aneh ini orang. Kok yakin banget? Kata Bakri, saya yakin dan saya yakin yakinnya karena beritanya dari Allah. Walibatirum fi adnal ardh wa innahum fimba'di ghalabihim sayghlibun justru dia akan menang fi bid'isinin beberapa tahun lagi kemungkinannya dari 3 sampai 9 dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan dan Rasulullah sallallahu terbukti ucapannya hak demikian pula ayat yang turun adalah pas tepat yang mau kita sampaikan adalah bahwa kaum muslimin hatinya berharap kalau-kalau ahlul kitab itu lebih menang daripada musyrikin Persia Iya kan? Ini jujur namanya. Kenapa? Kalau membandingkan antara dua, yang ini kenal Allah, yang ini kenal kitab-kitab, yang ini dalam keadaan masih mengenali para Rasul, sedangkan yang ini, musyrikin, kafirin, penentang seluruh para Rasul. Hanfirin <tuh> tetapi dasar Yahudi, mereka justru terbalik. Membandingkan antara Muslimin dengan Musyrikin lebih membela Musyrikin dan menyatakan Innahum <Sessive> bahwa ulai ahda min alatina amanuzabila bahwa mereka kaum Musyrikin lebih terbimbing dengan hidayah daripada orang yang beriman jalan pada kada dusta mereka adalah orang-orang yang berdusta Aliyahudun kirunatanzil pembahasan berikutnya bawa Yahudi mengingkari apa-apa yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sukain wa adib bin zaid berkata sukain dan adib bin zaid ya muhammad sallallahu alaihi wasallam Mana lam anna allaha anza ala basharin min shay' min ba'd musa Wahai muhammad kami tidak pernah tahu bahwa Allah akan menurunkan kepada manusia lain setelah Musa ini kata si yahudi nih Sukain dan Adi ibn Zaid, bahwa aku dan kami semua tidak pernah mendengar bahwa Allah akan menurunkan wahyunya, menurunkan kitabnya, mengangkat seorang Rasul setelah Musa seorang pun. Setelah Musa, engkau tidak lagi. Faanzaal Allah Taala dalikahauluhum, maka Allah pun membahas apa yang mereka ucapkan. Kata Allah. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى روح النبي لمن بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويوسف وهرعون وصرعيمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكنيما ورسلا مبشرين ومودرين لأن لا يكون للناس على الله حجة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما Kata Allah swt, bahkan kami telah mewahyukan kepada engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir. Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Kami wahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Asbat, Wa Isa, Wa Yaqub, Wa Yunus, Wa Harun, Wa Sulaiman, dan kami berikan kepada Dawud, Jabur akan berikan jabur kepada Daud. Rasul-rasul kadang kami telah kisahkan kisah mereka pada kamu dan rasul-rasul yang kami tidak kisahkan pada kalian. Wa Musa taklima dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Para rasul-rasul yang beritakan kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang mau percaya, wa mundirin dan memberikan peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman. Bagi mereka mereka yang menentang. Li si hujjah, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan-alasan. Setelah Rasul-Rasul diutus, ini gak ada alasan lain. Gak ada alasan saya tidak tahu, saya tidak diutus Rasul, saya tidak mengerti gak ada Karena setiap generasi Allah utus Rasul pada mereka. Wa kan Allah Azza dan bahwasanya Allah Maha Mulia lagi Maha memiliki hikmah. Perhatikan ayat ini. Membantah Sukain dan Adi bin Zaid. Dua tokoh Yahudi tadi. Dari beberapa sisi. Pertama, Allah menyatakan. Bahawa Allah mewahyukan pada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi-Nabi sebelum Ini bantahan pada mereka yang berkata. Kami tidak tahu. Bahawa Allah memberikan wahyu. Kepada Nabi-Nabi lain selain Nabi Musa. Atau setelah Nabi Musa. Madhan pertama, inna ilai. Allah berfirman, kami benar-benar mewahyukan kepada engkau wahai Rasul. Yang kedua, kata Allah, bahwa rasul-rasul tidak semuanya kami ceritakan pada kalian. Ada rusulan ada rasul-rasul yang kami ceritakan dan ada rasul-rasul yang lamna yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Jangan kalau kamu tidak tahu, berarti tidak ada. Liru, ini bantahan yang kedua. <tuh> Jangan kamu menganggap bahwa kalau kalian tidak tahu berarti bukan Rasul. Padahal ada Rasul-Rasul yang 'alai. ada Rasulan lamnaksushum 'alai. ada Rasul-Rasul yang kami belum ceritakan kepada kamu. Perhatikan ucapan Yahudi sejak kemarin, sejak beberapa bab yang lalu, selalu mengatakan mana alam, kami tidak pernah tahu kami gak pernah dengar, kami gak tahu, kami gak pernah dengar seakan-akan kalau mereka tidak tahu, berarti salah kalau mereka tidak dengar, berarti gak mungkin ini kesombongan namanya kalau mereka tidak tahu, berarti gak ada barangkali mereka memang tidak mempelajari tauratnya sendiri sehingga mereka tidak tahu padahal ada dalam taurat akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Mahri ada nama-nama Rasulullah SAW dan julukan-julukan beliau. Dan beliau kenalkan dirinya. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana mahi wa ana al dan seterusnya. Menunjukkan kalau mereka itu bodoh tidak mempelajari kitab Tauratnya. Dan tidak mempelajari apa yang mereka dengar dari Nabi Musa AS. Sehingga mereka tidak tahu. Sehingga mereka tidak tahu tidak jadi alasan. Kami nggak pernah dengar. Ya nggak pernah dengar, nggak pernah ngaji. Tidak pernah mempelajari tauratnya, maka Allah katakan, "Kemungkinan keduanya itu, kalau mereka tidak mempelajari, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, mereka pelajari, tetapi mungkin saja ada rasul-rasul yang tidak diceritakan. Lah, apakah kalau tidak ada, tidak diceritakan pada kalian, berarti enggak ada?" Ini yang kedua qanu min a'uzukumullah tetapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu adalah seorang rasul yang diceritakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan juga dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim dikisahkan akan datangnya seorang nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ikhwanu min ala Rasulullah sallallahu jama'atun minhum sekelompok dari mereka masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi maka Nabi berkata kepada mereka. Ama wallahi innakum la ta'lamuna anni rasulun ilaikum min Allah. Sungguh ketahuilah demi Allah saya yakin bahwa kalian mengetahui bahwa aku itu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Saya yakin kalian tahu. Apa jawaban mereka? Qalu mereka menjawab, ma na'lamuhu. Kami enggak tahu. Kalau mereka nggak tahu, apakah jadi hujah? Kalau mereka nggak ngerti, apa jadi hujah? Tidak jadi hujah? Sudah jawab tadi. Kata mereka, mana alamuhu? Wa Kami nggak tahu dan kami nggak mau jadi saksi. Karena kami nggak tahu, kami nggak mau menjadi saksi, membuktikan bahwa engkau benar-benar Rasul -benar sudah ada. Kitab Tauratnya disembunyikan, apa yang mereka ketahui, mereka sembunyikan, dan mereka menyatakan kami nggak mau jadi saksi harusnya mereka saksi. Seharusnya mereka saksi-saksi yang benar-benar tahu dalam Taurat ada nabi yang ciri-cirinya persis dengan beliau oleh sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menyatakan kami tidak tahu dan kami tidak mau jadi saksi. Apa kata Allah? Maka Allah Subhanahu wa berfirman, "Laqinallahu yashhadu bimaa aanzala ilayhi." Tetapi Allah menjadi saksi untuk wahai rasul. Jangan takut. Orang Yahudi enggak mau jadi saksi, silahkan. Allah menjadi saksi atas apa yang Allah turunkan kepadamu wahai rasul. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun. Dan malaikat-malaikat pun mempersaksikan. Dengan persahsian dari Allah dan persahsian para malaikatnya, wa kafabilahi syahida dan cukup Allah sebagai saksi, wa kafabilahi syahida dan cukup bagi Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai saksi bahawa beliau adalah benar-benar Rasulullah ...Ilaikum janniyah. Demikianlah ya, khabar dari Azizul Allah... keadaan Yahudi yang benar-benar memusuhi Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu hey, apa yang ada hey. pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul-betul kejahatan Yahudi. Allah Taufiqul Afiyah. Subhanakumuhmadiillahi ladinasyakurika walatublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.